Terkenal dengan bulu berwarna jingga dan corak hitam belang, harimau merupakan salah satu mamalia paling ikonik yang menyimbolkan kekuatan, keindahan, serta pentingnya konservasi. Sayangnya harimau berada di ambang kepunahannya. Terdapat banyak sekali faktor yang membuat harimau nyaris mengalami kepunahan, termasuk diantaranya adalah perdagangan hewan ilegal, perburuan, kerusakan habitat, dan perubahan iklim. Berdasarkan kondisi tersebut, setiap tanggal 29 Juli dirayakan sebagai hari-harimau sedunia untuk meningkatkan kesadaran mengenai populasi harimau yang semakin berkurang sekaligus mendorong konservasi harimau dalam skala global. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Seorang petani cabai berhasil menyelamatkan diri dari serangan harimau di kebunnya secara dramatis pada Sabtu siang 21 Mei 2022. Peristiwa ini terjadi di desa Seulekat, kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Menurut laporan yang diterima Balai Konservasi Sumber Daya Alam, petani itu bernama Muhajir, berusia 42 tahun. Dia mengalami luka di kaki kanan. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 2 Subulussalam Salam BKSDA Aceh mengatakan korban sudah dievakuasi ke rumah sakit di Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan untuk penanganan medis lebih lanjut. Pada umumnya, kucing besar berbobot sekitar 204 kg, namun subspesies harimau yang terbesar, harimau Siberia dapat tumbuh hingga sepanjang 4 meter dengan bobot hingga 300 kg. Hal ini dikarenakan harimau Siberia berhabitat di wilayah Suboreal yang sangat dingin. Tubuh besarnya memungkinkan harimau Siberia untuk menyimpan panas tubuh sehingga dapat menjaga suhu tubuhnya tetap stabil. Harimau juga merupakan hewan karnivora darah terbesar ketiga, hanya beruang kutub dan beruang coklat yang berukuran lebih besar dari harimau. Harimau mudah dikenali karena bulu belangnya, namun pola belang-belang ini tak hanya terdapat pada bulunya, namun juga pada kulitnya akibat pigmentasi kulit. Pola belang-belang ini layaknya sidik jari pada manusia. Tak ada harimau yang memiliki belang yang sama. Dibandingkan dengan singa, harimau cenderung lebih jarang mengaum. Namun sekalinya mereka mengaum, aumannya dapat terdengar hingga jarak 3 km. Aumannya begitu keras hingga dapat membuat mangsanya kaget dan mematung untuk sesaat. Mereka dapat mengaum dengan keras, harimau lebih memilih gaya berburu yang mengandalkan penyergapan. Pola belang-belang pada tubuhnya membantunya bersembunyi di antara rerumputan tinggi dan menyerang mangsanya dengan tiba-tiba dari belakang. Harimau dapat loncat sejauh 7,62 meter dan berlari kencang dengan kecepatan 60 km per jam. Di kebun binatang, mungkin pernah melihat sekumpulan harimau hidup bersama di dalam satu kandang. Namun tidak demikian kenyataannya di alam liar, tak seperti singa yang suka bergaul, harimau cenderung lebih penyendiri kecuali induk harimau yang selalu menghabiskan waktu dengan anaknya. Harimau lebih senang berjalan-jalan sendiri di wilayah teritorialnya yang telah ditandainya dengan uri. Harimau juga predator noturnal yang aktif berburu di malam hari dengan mengandalkan penglihatan malamnya yang enam kali lebih efisien dari manusia.